Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Jalan-jalan terus? Tidak. Ini bukan jalan-jalan. Menceritakan perjalanan. Pandemi begini, gimana mau jalan-jalan? Ini saya berada di rumah saya. Kok pakai jas di Indonesia? Gak kayak orang Jawa, orang Eropa. Karena perjalanannya ke Belanda dan waktu di Belanda saya pakai jas ini. Jadi biar waktu bercerita sama video klipnya nyambung lah gitu. <laughs> di video klipnya banyak pakai jas ya. Karena waktu saya ke sana itu waktu itu pas spring April, wah cakep sekali. Kenapa? Kami berjumpa dengan bunga tulip. Kalau nggak bulan itu nggak ada tulipnya. <tik> tapi kami ke sana pas bunga tulip bermekaran. Jadi kami pernah ke ladang. Jadi ini bukan taman tapi ladang. Kawasan, desa yang memang mereka menanam tulip lalu hari berikutnya kami melewati rute lagi yang ternyata juga gak jauh dari situ sebenarnya tapi emang rutanya begitu kami ke taman bunga tulip wah luas sekali yang namanya taman ya udah bunganya udah dikumpulkan wow walaupun kalo tulipnya kalau ada molennya gitu ya wah ini Belanda nih kita foto aja orang udah tahu nih lagi di Belanda ya gitu kan Ketika di tulip nah sebenarnya tulip bukan hanya Belanda ya Turki juga Negara yang tulipnya luar biasa bahkan konon kabarnya juga Turki kawasan asal-muasal tulip dan penghasil tulip Jadi kalau pada bulan April ke Turki juga pasti ketemu tulip Ketika di Belanda maka ada hal yang saya kenang secara spesial Istri saya sedang berbicara di depan kamera Sedang syuting dan saya syuting <laughs> Jadi, istri saya lagi di depan kamera, lagi syuting, dan saya ya syuting juga. Itu ngapain, itu gitu ya? Bikin program inspirasi jadi selama ini bertahun-tahun. Saya yang membuat program inspirasi, kemana pergi bawa kamera, lalu rekaman on-site, berbicara Belanda, ya betul-betul dari Belanda, berbicara Aceh, betul-betul ke Aceh. Nah itu istri saya ikut, tapi dia nggak ikut bicara gitu ya, jadi kameramen. Tapi kali ini di Belanda dan beberapa negara berikutnya, maka istri saya juga berbicara. Makanya ada klipnya gitu ya, ada buktinya, dan memang ada programnya. Apa yang saya mau ceritakan di sini sebagai sebuah inspirasi keluarganya. Kami menikah sudah 31 tahun, di mana menjadi seorang coach, motivator, atau coach keluarga, itu menjadi bagian utama dalam kehidupan saya. Walaupun saya punya kehidupan utama yang lain, seperti bisnis, dagang, tapi menjadi coach keluarga adalah bagian utama kehidupan saya. Istri saya adalah seorang yang pribadinya pragmatik, kalau saya di segi temperamen dasar, tidak suka tampil, nggak suka depan kamera, nggak suka publikasi. Tapi karena suaminya model begini, dia menyesuaikan diri, untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan utama saya Supaya saya punya teman hidup Bahkan punya teman tim Ya istri sendiri Lalu pergi kemana-mana bisa berdua Menjadi pembicara keluarga ya kita jadi pembicara berdua Itu kami bangun secara sengaja untuk menjadi tim Sehingga pernikahan kami menjadi pernikahan yang kuat Karena suami istri adalah teman hidup Bukan cuma teman tidur Karena itu saya berani menyarankan Kalau Anda punya pasangan Itu kehidupan utamanya apa sih? Misalnya dia seorang accounting Ya Anda bolehlah belajar-belajar sedikit mengenai accounting Walaupun Anda nggak mengerti accounting Awalnya seperti istri saya Awalnya juga nggak suka bicara, nggak suka tampil Tapi lama-lama bisa juga begini depan kamera Wah uh, pakai gerakan tangan <gak> gak kayak patung ya. Kenapa? Karena berjuang untuk menyesuaikan diri Dan waktu istri saya berjuang untuk menyesuaikan diri Bertahun-tahun sih Akhirnya bisa juga itu sebuah usaha yang tentu saya sangat mengapresiasi jadi kalau Anda merasa bahwa jauh dengan pasangan, nggak cocok dengan pasangan, kenapa nggak menyesuaikan diri? Tentu kita tidak harus belajar seluruh kehidupan pasangan. Tetapi paling untuk bidang utama, supaya paling tidak seandainya tidak menjadi tim, diajak bicara nyambung. Pasangan Anda misalnya orang politik, dan Anda nggak suka politik, tapi dia orang politik yang mau nggak mau karena Anda menjadi istri atau suami orang politik. Nah, Anda mulai belajar mengenai dunia politik. Seandainya tidak ikut terjun, bisa teman ngobrol yang baik. Nah itu bagian dari menjadi pasangan yang sepadan yang cocok, walaupun banyak perbedaan. Karena perbedaan ini selain dikelola, tentu juga disiasati. Jadi nggak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi disiasati dengan membangun areal-areal kebersamaan. Tidak bisa bersama, paling tidak memahami. Paling nggak mensupport, tim supporter. Syukur bisa menjadi teman kerja atau tim ada bagian utama saja kan saya ini banyak ya saya pelukis, saya animator saya dagang saya bisnis saya coach nah apalagi istri saya juga menjadi sesama coach sesama pembicara keluarga apalagi bicara parenting dia hebat sekali ya sekarang pun juga pembicara untuk couples oke okay juga bahkan di dalam membuat sebuah program tapi kami belum sampai misalnya nih ngomong begini tiktok berdua nih wih asik juga nih <laughs> mungkin nanti ya. kalau ada hostnya lalu kami berdua sebagai narasumber boleh juga menjadi sebuah ide untuk program serial ini. Tapi episode selanjutnya, pihak televisi menyediakan hostnya. Kami diwawancarai menjadi sebuah serial. Tapi itu pun dulu saya nggak bisa berdua sama istri. Karena saya yang paling banyak ngomong. Akhirnya mendominasi per pembicaraan terus. Nah sekarang istri pun juga bisa sama-sama menjadi narasumber. Ini adalah sebuah kesaksian dari kami sebenarnya. ya Bagaimana kami menikah dengan berangkat dari perbedaan yang banyak, kecenderungan perilaku yang berbeda, suku yang berbeda, ekonomi yang berbeda, tapi akhirnya kami semakin sepadan karena ada kesediaan untuk ikut ambil bagian dan belajar pada bagian utama kehidupan pasangan. Nah, kembali ke Belanda. Belanda ini, ya tadi saya katakan yang unik adalah Molen gitu ya kalau pergi ke Belanda, ya mesti mengunjungi itu. Kalau kan nanti orang bilang belum ke Belanda loh, tulip kan gak ada sepanjang waktu. Kalau Molen ada ya. Tapi juga sebenarnya budaya apa namanya arsitektur Belanda sendiri ya khas. Ada kawasan rumah Dimana mana gang jalan-jalannya itu adalah sungai. Karena memang Belanda ini kan negara yang sebenarnya di bawah permukaan laut, dan mereka ahli dalam bidang bendungan. Dan waktu Indonesia dijajah Belanda, Belanda membangun uh, rel kereta api, bendungan, maka bendungan-bendungan yang dibangun pada zaman Belanda masih cukup banyak yang kokoh sampai hari ini karena mereka ahlinya. Belanda juga dikenal dengan kejunya dan tentu adalah budaya uh, Eropa, baik itu pakaian, arsitektur, dan sebagainya. Waktu kami di Belanda, kami menikmati uh, kebersamaan bersama istri, tapi juga dengan teman-teman di sana. Karena waktu saya di Belanda, saya menginap bukan di hotel, tapi di rumah seorang sahabat dan itu juga kami menikmati uh, kebersamaan. Di dalam hidup ini, kalau kita punya banyak sahabat kita bisa keliling dunia nggak nginep di hotel. <laughs> Ya tapi tidak semua negara kami punya teman Tapi cukup banyak Cukup banyak negara di dunia ini Dimana saya pergi ke mana mana Kami punya sahabat Persahabatan muncul karena kita menghargai keberagaman Itulah kenapa saya punya sahabat di berbagai belahan dunia ini Baik Indonesia atau luar negeri Ini kita bawa juga dalam keluarga Karena keluarga khususnya pernikahan Adalah bersatunya dua pribadi Dengan aneka keberagaman Ketika keberagaman ini kita kelola Menjadi indah, dipahami, menyesuaikan diri Maka saya percaya Walaupun banyak perbedaan Pernikahan bisa indah dan bahagia itulah inspirasi hari ini sampai jumpa untuk inspirasi selanjutnya salam bahagia luar biasa